ketemu lagi sama Mama dan Safia. Kali ini Mama sama Safia mau cobain es krim buah. <Sess your> Aci, <brain> hey, hey, hey, hey. Iya, nanti kita mau makan es krim buah. Ada berapa es krim ya Safia? Ya kita hitung dulu ya. buah, apa? Ada delapan es krim, kore. Safia hebat. Sekarang kita mau coba satu persatu ya rasanya kayak gimana Ada Hayak Ina Enak dong ya Kita punya es krim apa aja Safiya Ini ada es krim enggak? Ada Ini ya es krim mangga ya Haji Maura Puji suci Terus kita punya es krim durian Durian. Enak Terus kita enak. ada lagi es krim jeruk Haji Bu Ina Terus kita ada. punya es krim melon Kita punya es krim strawberry Terus kita punya es krim jagung Satu lagi masih ada semangka Eh masih satu lagi ya, satu lagi nanas Nanas kita akan buka dan coba satu persatu ya teman-teman ya Nanti Safiya coba satu-satu ya Yang paling enak yang mana ya menurut Safia ya oke? Okay? Nah ini es krimnya semua sudah dibuka ya teman-teman ya Ada delapan es krim Bentuknya bagus-bagus ya teman-teman ya Warnanya cantik-cantik Yang tadi ini apa Safiya? Ini es krim strawberry Hacuy Ini es krim jagung Hacuy Hacuy Hacuy Ini semangka Ada hacuy Yang ini nanas Nanas Ceruk. Ini jeruk Ceruk. Ini mangga Mana? Yang ini durian Dan yang ini melon Yang ini Sekarang Mega. kita akan coba ya teman-teman ya Seperti eh. apa rasanya Warnanya cantik sekali, segar, menarik ya Bikin haus ya Safiya ya Apalagi di luar panas Ini mama sekarang mau coba yang es krim rasa strawberry Ini aja minat Hmm. ini ini ada enak ya super ada enak iya. sekarang Safiya coba yang strawberry ayo bisa mau suapin kalau nggak bisa gimana Safiya yang strawberry enak ya sekarang Safiya coba yang semangka kalau Safiya coba yang mana lagi coba yang melon ya Mana safa? Hahaha. Enaknya. Gak enak? Masa sih? Iya macam yang ini. Hmm. Ini yang melon mirip melon. Mungkin safa kurang suka. Ini kata safa nggak enak. Tadi rasanya juga lumayan teman-teman. Ini durian teman-teman ya, Mama coba ya. Hmm. Yang durian enak, mirip durian sekarang mau coba yang mangga, yang mangga asem awesome. <laughs> Asem seger sekarang kamu mau coba yang jeruk, kacang hijau, itu yang jeruk seger Seger-seger asem. Teman-teman, <tuk> kalau Mama kan udah coba semua rasa es krimnya. Kalau Safya cuman mau beberapa aja. Arci? Kalau menurut Mama sih semua enak. Cuman untuk yang mangga, nanas sama jeruk memang agak asem ya, tapi rasanya sebenarnya seger banget apalagi kalau dimakan pasti yang siang, -siang. segar banget. Kalau Mama di antara semua ini Mama paling suka es krim durian ya bener enak aja enak kita mau lanjut makan es krim lagi ya Safia ya sebelum itu kita pamit dulu sama teman-teman teman-teman kami pamit dulu ya kami mau lanjut lagi makan es krim terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya ya assalamualaikum terima kasih dadah